Selamat pagi teruna, bagaimana kabarnya pagi ini, kakak harap semuanya baik-baik aja ya Kakak mau undang adik-adik untuk bersatu sama Bacaan kita pagi ini terambil dari Yohanes 6 ayat yang 1 sampai yang ke 9 Sebelum membaca Alkitab, mari kita bersatu dalam doa Terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini engkau telah membangunkan kami Bapak untuk kami mendengarkan firmanmu ya Bapak kira yang memimpin kami Bapak dalam membaca dan mendengarkan firmanmu ya Bapak Mimpinlah kami selalu Bapak, dan nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes 6, ayat yang pertama sampai yang 9 yang berbunyi. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan. Yang dia adakannya terhadap orang-orang sakit, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.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 Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti, jelai, dan dua ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tidur renungan kita pada pagi hari ini adalah: "Jangan mengabaikan kuasa Tuhan Yesus. Anton lupa membawa bekal makan siang ke sekolah. Ia tidak mempunyai uang dan mulai merasa lapar." Dia bingung harus berbuat apa. Dia mengingat perkataan ayahnya untuk selalu berdoa kepada Tuhan, khususnya saat dalam kesulitan. Setelah Anton berdoa, sahabatnya bertanya, Mengapa dia tidak makan siang? Lalu Anton menceritakan keadaannya. Sahabatnya kemudian menawarkan untuk makan siang bersama. Tuhan mendengarkan doa Anton. Sobat Runa, pengalaman Anton mungkin pernah kita alami juga. Saat berada di tengah kesulitan, kita merasa kebingungan. Perasaan itu bisa mengakibatkan kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan Keadaan sulit yang kita hadapi adalah suatu tantangan iman Yohanes 6 ayat yang pertama hingga yang ke-9 Menceritakan tentang bagaimana para murid menghadapi kesulitan untuk memberi makan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus Dalam ayatnya yang ke-6, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus untuk mencobainya. Maksudnya, ialah ingin mengetahui bagaimana kedalaman iman Filipus terhadap puasa Tuhan Yesus dalam ayat yang ketujuh, Filipus menjawab dengan logika saja dan lupa mengabaikan akan kekuasaan Tuhan Yesus. Sobat Runa, sikap seperti Filipus seringkali ada pada diri kita sebagai manusia. Saat dalam kesulitan, kita langsung berpikir secara logika bagaimana menghadapinya. Kita mengukur kesulitan dengan kemampuan diri yang terbatas sebagai manusia. Kita kadang abai akan kehadiran Tuhan Yesus, bahkan melupakan atau meng mengasampikan kuasanya yang tak terbatas. Itu bukanlah sikap mengikut Tuhan, saat kita berada dengan kesulitan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Dia dapat kita andalkan dalam mengatasi segala jenis persoalan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengakui kehadiran dan kuasanya, serta dengan rendah hati juga iman yang teguh memohon pertolongannya? Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Mari kita tutup satu doa kita bersama dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan ala Bapak yang minta tolong yang kudus, terima kasih ya Bapak pada pagi hari ini Engkau telah memimpin kami dalam renungan kami Bapak, kiranya Engkau bisa memimpin kami dalam aktivitas kami Bapak dan pimpinlah kami selalu dalam kesarian kami Bapak Dalam nama Anak Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin Selamat menjalin hari ini, Tuhan Yesus memberkati